Oke okay, lanjut ke persediaan yang kedua. Oke okay, lanjut ke persediaan yang ketiga ya. Oke okay, lanjut ke preset yang keempat guys Oke lanjut ke presiden yang kelima ya <San> Oke lanjut ke presiden yang keenam Oke, lanjut ke episode yang ke-7, guys. Oke, lanjut ke episode yang ke-8, ya. Oke, lanjut ke episode yang ke-9.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 Oke lanjut ke persida yang ke-12. Oke lanjut ke persida yang ke-13. Oke okay, lanjut ke episode yang keempat belas ya Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-15. Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-16. Oke, lanjut ke versi tank ke-17. Oke, lanjut ke versi tank ke-18. Okay, lanjut ke yang ke-19 Oke okay, lanjut ke versi terakhir untuk ke-20